Halo teman-teman Wah, di sini ada harimau, gajah, badak, bebek, anjing, sapi, dan dinosaurus teman-teman Oh iya, yeah. kali ini kita akan bahas yang mana oh, ya Ayo kita pilih yuk Hmm, yang mana ya Oke okay. Badak Kita sudah menentukan pilihannya, yaitu hewan badak Yuk simak video penjelasan seputar badak yeah. di video berikut ini Kali ini kita akan membahas hewan badak Badak atau Ritoreceros termasuk hewan yang berkulit tebal dan kuat teman-teman Ketebalannya bisa mencapai 2 inci atau sekitar 5 cm loh Kulit badak putih tiga kali lebih tebal dari yang diperkirakan secara alometrik dan mengandung lapisan yang padat dan teratur dari serat kolagen teman-teman Oh iya, lapisan kolagen tersebut menyebabkan kulit badak menjadi tebal dan kuat loh teman-teman Seorang penelitian mengungkapkan bahwa kulit badak mampu menahan tekanan rata-rata 170 MPa Atau sekitar 1733 kg per cm persegi teman-teman Kulitnya mampu menahan serangan dari tanduk sesamanya Kulit badak inilah yang menjadi pelindung dan beradaptasi dengan baik Oh ya teman-teman, badak memiliki kulit sensitif loh Kulit badak yang tebal dan kuat tersebut ternyata masih sensitif Kulit badak dengan ketebalan 2 inci masih rentan terbakar sinar matahari Itulah mengapa mamalia ini suka berkubang di lumpur saat siang hari untuk melindungi tubuhnya dari sengatan matahari dan gigitan serangga. Badak adalah salah satu kelompok mamalia tertua yang pernah berkeliaran di seluruh Asia dan Afrika. Populasi mereka diperkirakan sekitar 500 ekor pada awal abad ke-20. Badak memiliki karakteristik tanduk khas yang cenderung melengkung ke belakang. Dadat lebar, kulit tebal, ekor pendek, dan penglihatan yang buruk Namun spesies ini memiliki pendengaran yang sangat baik Mamalia ini memiliki kaki yang sangat tebal Seperti batang pohon Selain itu gerak mereka juga lambat lo teman-teman Meski demikian Mereka dapat berlari dengan kecepatan hampir 40 mil per jam atau sekitar 60 km per jam saat dalam kondisi tertentu pada memiliki sistem sosial yang menarik badak jantan diketahui lebih dominan dan menempati wilayah kecil dan eksklusif sementara itu betina tidak memiliki wilayah teritorial tertentu mereka bergerak dalam wilayah jelajah yang lebih besar dan sering berbaur dengan betina lainnya badak termasuk hewan yang terancam punah saat ini ada 5 spesies badak yang tersisa loh teman-teman Yaitu badak putih, badak hitam, badak bertanduk besar yang juga dikenal sebagai badak India, badak Jawa, dan badak Sumatera Lima badak tersebut hidup di Afrika dan Asia loh teman-teman Oh ya teman-teman kira-kira apa ya manfaat keberadaan badak bagi kehidupan manusia Keberadaan badak tidak hanya memberikan dampak secara ekologi Badak juga bermanfaat kepada kehidupan manusia lo teman-teman Baik secara langsung maupun tidak langsung Sehingga perlu dijaga dari ancaman kepunahan Badak juga merupakan simbol kebanggaan bangsa Indonesia yang harus dijaga Keberadaan badak berdampak kepada alam Yaitu dapat menyebarkan benih untuk menjaga keseimbangan ekosistem Bada merupakan satwa pemakan semak dan pucuk daun, sehingga merangsang tumbuhnya pucuk-pucuk baru. Dengan pucuk daun baru dapat menyerap karbon dioksida lebih banyak dari pucuk tua, loh, teman-teman. Oh ya, teman-teman, badak merupakan hewan yang tergoreng terancam punah. Ada dua jenis badak yang berasal dari Indonesia loh teman-teman Yaitu badak Sumatera dan badak Jawa Badak Sumatera yang merupakan badak terkecil di dunia Dapat dijumpai di Pulau Sumatera Baik di alam liar maupun kawasan konservasi Seperti Taman Nasional Gunung Leser dan Bukit Barisan Sementara habitat badak Jawa yang memiliki keunikan bercula satu Terfokus di Taman Nasional Ujung Kulon Banten teman-teman Populasi badak Sumatera diperkirakan berada di kisaran kurang dari 100 individu di alam Dan hanya ditemukan di Indonesia Sedangkan badak Jawa berjumlah sekitar 75 individu Keduanya sama-sama berstatus kritis Upaya pemulihan populasi badak turut dilakukan pemerintah bekerjasama dengan beberapa pemangku kepentingan Pentingnya peran semua pihak untuk terus menyampaikan pelestarian badak Sumatera dan badak Jawa di era digital Seperti sekarang ini teman-teman Jenis badak ini merupakan kebanggaan tersendiri loh teman-teman Di tengah kepunahan koleganya di negara tetangga Namun tentu kita tidak boleh berpuas diri ya teman-teman Dukungan dari semua pihak tetap diperlukan agar badak Sumatera dan badak Jawa tetap lestari